Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Begini pagi saya akan merumuskan ini, batu akik kecubung, ungu. Ini ring monel, harus ini ukuran 8. Ini sangat bagus, ini agak mendung jadinya ya maaf sekali untuk kurang terang ya.